Lalu sesucinkan seterah mungkin Saya mungkin mendua Kalau saya sayang Saya tambah sayang Cuma kau saja Yang saya su cinta Saya berjanji hidup dengan kau Aku yang bikin kan dia Kupu senyum bikin samerayang tinggi awan Satu sepintaku jaga cinta dan barukah Sayang kau saja yang bikin nyaman kenyataan Samain hati Kali ini sejanji Sampai nanti Kau senjaga mati Tak ada lagi Yang bisa ganti Kau pupusisi Di dalam hati Cuma kau wanita idaman Masih dalam genggaman Tak ada yang bisa Pisahkan cinta Ini bisa pertahankan Kalau sesu cinta setelah mungkin Mendua Kalau sesu sayang Serta tambah saja yang satu cinta sabar jan Saya pernah kau pun hati, cukup saya mendua diri. Karena cinta sejati ada di kau hati. Setelah mungkin mendua. Cinta sejati ada Karena cinta sejati ada Karena cinta sejati ada Di kopung hati